Selamat pagi, Tol Cipali kembali memakan korban jiwa kali ini 12 orang yang merupakan satu keluarga. Empat orang di antaranya tewas di lokasi kejadian, sementara delapan lainnya mengalami luka. Iya, pagi ini kami juga akan menghadirkan ulasan mengenai kasus dugaan korupsi program Rumah 0 Rupiah yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta. bersama saya Reza Helbi. Dan saya Lianita Ruhiat. inilah Redaksi Pagi Mendalam Terpercaya. Tempat nyaris dibunuh warga, ular sanca berukuran laksasa akhirnya dilepas liarkan di kawasan konservasi alam di Riau. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan penjelamatan kota Parepare bengevakuasi empat anak kucing liar dari atap rumah warga. Satu di antaranya ditemukan sudah mati membusuk.